Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Baby Manis. Apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, kali ini Baby Manis mau masak tahu sama tomat menu harian. Pertama-tama, Potong tahu, potong itu Tomat Dan panaskan wajan Dikasih minyak Sudah panas sekali Tahunya dimasukkan Dikasih garam Sama gula sedikit, sedikit Terus kalau sudah itu Agak berbunyian tahunya Tomat dimasukkan ditambahkan, kalau saya sukanya pakai kecap manis biar enggak kebanyakan gula nantinya. Terus tidak lupa, kalau saya mesti tidak kasih itu Masako tutup sebentar, udah mateng deh. Oh ya, video kali ini cukup sampai di sini saja ya, teman-teman. Simak video selanjutnya. Terima kasih, itu menyiapkan dua piring, satu piring untuk majikan sama si nenek, yang satu piringnya untuk saya sendiri. Biar saya enggak makan, siksa majikan setiap masa itu mesti dibagi dua. Hmm, ya udah dulu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.